Pengantar kitab baru dan surat Nabi Yeremia, buku baru merupakan kumpulan dari empat karangan singkat yang berbeda-beda. Sebagai penulisnya, disebut Baruh, sekretaris Nabi Yeremia. Keempat bagian itu ditulis dalam waktu yang berlainan, kemungkinan besar dalam bahasa Ibrani, dan kemudian dikumpulkan menjadi satu buku. Isinya antara lain: Pendahuluan, pengakuan dosa dan mohon pembebasan, pujian bagi kebijaksanaan, penghiburan dan pertolongan bagi Yerusalem.